Mengisi kekosongan jiwa dengan cara gimana? Kita semua akan mati kan? ya semua termasuk saya Karena itu ingat Ini salah satu yang membuat hidup kita berarti Meninggalkan warisan iman Dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya ini yang disebut di ayat 14:15 saya bacakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap dan untuk selama-lamanya itu nggak bisa ditambah, nggak dapat dikurangi. Sama sama seperti umur kita kan, kita nggak tahu apakah umur kita itu seberapa nanti. Bisalah kita jaga kesehatan, tapi apa garansi. Kita nggak tahu umur kita tambah kurangi, kita nggak berkuasa atasnya. Kecuali ya kita lakukan tanggung jawab kita, sesehat-sehatnya, dan jaga diri, jaga badan. Tapi ujungnya kan hanya Allah yang tahu. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Dia yang pegang kunci hidup, kunci kematian.